Kerjasama kandas, Luna Maya sebut Ayu Ting Ting tak punya etika, kerjasama bisnis clothing antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting kandas di tengah jalan. Kelakuan Ayu Ting Ting dalam berbisnis kabarnya membuat Luna kecewa, saking kesalnya, kekasih Reino Barak itu konon sampai menghapus semua foto Ayu yang ada di situs clothing miliknya. Dalam sebuah wawancaranya dengan salah satu acara infotainment, Luna mengaku kalau hubungannya dengan Ayu memang tengah bermasalah. Permasalahan tersebut muncul setelah Ayu Ting Ting memilih untuk kerjasama dengan clothing lain tanpa berdiskusi dulu dengan dirinya. Sebenarnya secara kontrak dia tidak melanggar apa-apa sih. Tapi secara etika enggak ada, ucap Luna Maya dalam tayangan tersebut. Ini pure masalah cara berbisnis dan etika saja. Agustus akhir, kita mulai jualan. Memang saya cuma kontrak beliau ini selama 6 bulan. Tanggal 30 November habis tetapi mulai jualannya baru 3 bulan. Akhirnya saya punya stok mati 3 bulan ke depan. Tiga bulan ke depan saya harus berjualan di mana beliau tanggal-tanggal 1 Desember sudah dikontrak sama pihak lain, terang Luna. Luna menambahkan, Salah satu hal yang paling membuatnya kecewa adalah keputusan Ayu untuk bekerja sama dengan clothing lain tanpa memilih berdiskusi dulu dengannya. Akibatnya, Luna pun harus menanggung kerugian yang cukup besar Justru saya tahunya dari orang lain Saya sih berharapnya tahu langsung dokter I bersangkutan Komunikasi ya waktu saya tahu kabar itu Saya tanya Saya konfrontasi Dan jawabannya cukup mengejutkan buat saya Ujar aktris ini Saya bingung nih Jualnya bagaimana nih Berarti saya punya tumpukan uang yang masih mati nih di sini. Yang saya harus keluarin, sangat disayangkan harus terjadi seperti ini Tambah Luna, di sisi lain, Ayu Ting Ting membantah kalau hubungannya dengan Luna Maya sedang bermasalah Dalam tayangan itu, Ayu pun bahkan meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan Kami, baik-baik saja, jangan suka membesar-besarkan masalah, pungkas Ayu Dewi Persik serius sindir Ayu Ting Ting soal Raffi Ahmad, beberapa hari lalu dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Ayu Ting Ting menyinggung Dewi Persik soal pasangan, merasa tak terima. Dewi Persik seolah melakukan serangan balik, janda Saipul Jamil itu menyindir Ayu Ting Ting mengenai gosip hubungan gelapnya dengan suami Nagita Slavina. Raffi Ahmad ekspresi Ayu Ting Ting yang tadinya riang seketika berubah agak masam kalau memang Ayu kosong single apa yang digosipin itu benar berarti Ayu sudah enggak kosong lagi ya kata Dewi Persik dalam sebuah acara televisi bukan cuma candaan semata Dewi Persik mengaku melontarkan pernyataan itu kepada Ayu Ting Ting dengan cukup serius. Enggak, enggak ada gimik-gimik. Kalau yang kemarin kalau memang aku bilang begimik ya gimik. kan ada yang begimik, ada yang enggak, ucap Dewi Persik ditemui di kawasan TMI, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 20 bulan 10 tahun 2016. Namun, bukan berarti karena sindiran itu lantas hubungan Ayu Ting Ting dan Dewi Persik jadi renggang. Baiklah, harus baik dong, sama siapapun harus baik hubungannya, dia mengatakan. Sementara itu, Soal gosip hubungan Asmara Ayu Tingting dan Rafi Ahmad sendiri, Dewi Persik enggan berkomentar, baginya, ia tak punya hak untuk mencampuri urusan tersebut, saya enggak mau bahas itu, biarkan saja, Enggak perlu dibahas karena pasti teman-teman sudah pada tahu, Dewi Persik mengakhiri, aksi saling sindir yang dilakukan oleh Ayu Tingting dan Dewi Persik tampaknya berbuntut panjang. Merasa tidak terima dengan sindiran Ayu terkait masalah jodoh, Dewi pun mengungkapkan kemarahannya di akun Instagram. Pelantun, indah pada waktunya, itu bahkan menyinggung kisah asmara Ayu Tingting -ting dengan mantan kekasihnya, Sahir Syih. Pernyataan Dewi tersebut mendadak sontak menuai spekulasi baru dari para netizen. Kelumeslah sahir memgimik, org India ibir sahir aja, tem pengajuan sih, mau dibongkar, malah kasihan sahir. Sahir org, baik-baik deg siapapun, ucap Dewi Persik melalui akun Instagram dewipersik 16. Beberapa waktu lalu, Dewi mengancam kalau Ayu masih terus membuatnya kesal. Ia tak akan segan untuk membocorkan masalah rahasia besar tersebut ke publik. Stop kemjek, cari masalah SM saya, kalau gasi bongkar nih, ancam Dewi. Seperti diketahui, hubungan asmara Ayu Tingting dengan Sahir Seih sendiri berjalan seperti sebuah cerita sinetron India. Keduanya terjerat asmara setelah dipertemukan dalam sebuah acara reality show di salah satu televisi swasta yang menarik. Di saat hubungan keduanya jadi sorotan masyarakat, Ayu dan Sahir tiba-tiba kandas akibat isu orang ketiga. Kabar putusnya hubungan mereka bahkan terdengar sampai India menanggapi ancaman Dewi Persik, sahabat Ayu Ting Ting. Julia Perez pun angkat bicara. Wanita yang akrab disapa Jupe itu menegaskan kalau hubungan Ayu dan Sahir benar-benar dilandasi cinta. Biarkan cerita indah ini menjadi milik Sahir dan Ayu dan para fans merek berdua. I, kalian harus tahu cinta mereka nggak pernah palsu, tegas Jupe. Perselisihan Ayu Ting Ting dan Dewi Persik yang ramai dibicarakan, pemasalahan bermula saat Ayu Ting Ting dan Dewi Persik yang sama-sama mengisi acara musik dangdut di televisi. Dan keduanya saling sindir masalah jodoh, merasa tidak senang dengan sindiran Ayu Ting Ting, Dewi Persik pun mengungkapkan kekesalannya di akun Instagramnya. Dan mengancam akan membongkar kisah asmara Ayu Tingting -ting dengan Sahir si. Mendengar kabar tersebut, Zaskia Gotik menyarankan agar Dewi Persik tak terlalu ambil hati. Ini kan dunia hiburan, penuh gimmick. Kalau langsung ke hati ya capek, ngapain? Intinya kalau di panggung jangan terlalu main hati, satailah di panggung. Ujar Zaskia Gotik. Ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jeruk, Jakarta Barat. Kamis malam, tanggal 20 bulan 10 tahun 2016, lanjut Zaskia Goti, hak Dewi Persik bila benar-benar ingin mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi ada baiknya kata Zaskia semua ditanggapi dengan kepala dingin. Kalau DP-nya serius, kita akan enggak pernah tahu ya balik lagi kepada individunya, ujar Zaskia Goti. Zaskia Goti kembali menegaskan. Apapun yang terjadi dalam dunia hiburan, jangan terlalu ditanggapi serius. Intinya, dunia hiburan jangan terlalu dimasukin ke hati. Kalau dimasukin hati, ya alamat berantem, kata Zaskia Gotik. Namun,